Tolong dicek. nggak usah pakai banyak A sampai Z. Tolong dicek dirinya masing-masing. Kenapa hidupmu ruwet? Cek kan. Mesti sholatmu didik. Sholawatmu didik. Kenapa hidupmu pusing? Cek. Pasti sholawatnya sedikit. Udah. Itu udah pasti. Orang yang sholawatnya banyak, rajin istiqomah, gak mungkin mumet. Tidak mungkin mumet. Setiap kali penyebab mumet datang, langsung. Allah datangkan obatnya selesai ya, langsung Allah datangkan obatnya kenapa? Lah, om, jalannya ke surga aja dibimbing masa jalan melunaskan hutang gak terbimbing gak mungkin jalannya ke surga aja dibimbing masa jalannya cari jodoh gak kebimbing? gak mungkin masalahnya kan ini oknum-oknum yang bersolawat ini solawatnya cuman sejumlah tertentu mandek setelah itu gak dilanjutkan Katanya kalau hajatnya mau kabul munjiah seribu kali, betul munjiasi seribu kali dijalankan sama dia. Setelah itu mutung, kok gak mandi, no? kok gak hasil ya? Yai punya stok sholawat yang lain tidak? Kelihatannya munjiah kurang berhasil, ini kan kurang ajar Seharusnya bagaimana munjiahnya dijalankan? Istiq, istiqomah, angka seribu diambil setelah itu istiqomah kan tiap. Tiap hari mau sepuluh, mau satu, mau seratus, istiqomahkan tiap hari. Rajin terus sholawatnya, yang diminta itu istiqomah. Rajin terus nanti, kalau rajin terus, istiqomah terus sholawat, berarti dia berjalan bersama sholat. Sholawat, kalau udah berjalan bersama sholawat pada Nabi Muhammad SAW, maka Allah yang akan nyolawatin dia. Kalau Allah nyolawatin dia, berarti Allah ngasih anugerah pada... Dia Kalau Allah ngasih anugerah pada dia Malaikat juga pengen ngasih pada dia, dia Malaikat ngasih dia Maka para ambi wal mursalin juga ngasih dia Kalau nabi dan rasul ngasih dia Maka yang namanya Para ulama juga akan ngasih dia Gitu. Ya sebagai contoh boleh ngasih contoh Ini waktu 17an itu ada anak SD Nyanyi satu lagu di acara kemerdekaan, betul ya? Nah, Pak Presiden seneng Betul, Pak Presiden, se seneng begitu. Pak Presiden senang, maka ya bupatinya yang tempatnya anak itu tinggal jadi ikut senang. Bupatinya ikut senang, maka sekolahnya juga ikut senang. Nah, karena sekolahnya ikut senang, bupatinya ikut senang, iya maka sekolah SMP-SMP yang ada pun ikut, ha? senang, betul betul? Kemudian, gubernur-gubernur juga ikut, senang, gara-gara apa? Gubernur ikut, senang, bupati ikut, senang, kepala sekolah ikut, senang, gara-gara apa presiden, senang, baru senangnya presiden, bisa membuat gubernur jadi senang, bupati jadi senang, kepala sekolah jadi senang, pertanyaan saya, bagaimana kalau Tuhan nur senang kepadamu? Fiki Rodiwi jelas sengaja saya pakai contoh ini kan biar paham ya, kalau udah nanti kan gak paham paham, maksudnya Allah bersolawat bagaimana, Allah bersolawat kepada orang yang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, Allah nunjukkan senangnya kepada orang tadi kalau Allah nunjukkan senangnya, malaikat ikut, senang para Nabi ikut, senang para Rasul ikut senang Para aulia ikut senang, para ulama ikut senang. Modalnya apa? Solawat. Makanya porok kiai dan porok apa itu ngajari masyarakat nggak repot-repot. Dah pegang tuh solawat, istiqomahkan maulid. kalau di musolanya, langgarnya masjidnya biasa malam Jumat, ya udah di sana. Gak usah lihat jumlah, jumlah tuh nggak penting. Mengenai tablik akbar yang datang 2.000 orang, nggak penting. Yang penting istiqomah di musolamu kecil dua orang saja baca maulid dua orang saja baca maulid Allah senang nabiMu akan datang kepadaMu salam kamu akan disamperin di alam mimpi itu itu enaknya solawat ya enaknya sholat solawat nah pertanyaan saya udah punya solawat pegangan belum nah milih dong kalau belum ada yang miliknya gampang Habib Syekh bin Abdul Qadir as segyaf Solo semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan kenikmatan, ketaatan kerintuan kesuksesan kebahagiaan beliau itu pernah mengajarkan kalau mau setiap habis sholat sholawat dan salam 100 kali setiap habis sholat sholawat dan salam 100 kali cara ini yang paling mudah dan ringan gimana Baca ayat Al-Quran ini dulu Inna Allah wa malaikatahu yusallun ala al nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Salallahu alaihi wasallam. sallam Salallahu alaihi wasallam. sallam Salallahu alaihi wasallam. sallam Salallahu alaihi wasallam. sallam Salallahu alaihi wasallam. sallam Dibaca seratus kali Salallahu alaihi wasallam. Nah ini dibaca atau sallallahu alaihi wa alayhi wa boleh, tapi kalau mau paling ringkas, Sallallahu alaihi wa salam, alaihi wasallam wa alaihi wasallam wa gak nyebut nama Nabi, kenapa? Karena udah di atas Allah perintahkan. Ya, ayo amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima, Sallallahu alaihi wa salam, alaihi wasallam wa alaihi wasallam alaih wa itu menjadi salah satu cara yang paling mudah kalau kita mau satu hari sholawat 100 kali pada pada sholah atau 100 kali di pagi hari diawali dulu dengan baca ayat innallaha sampai akhir tadi, atau boleh sholawat yang pendek sholullah alaih sholullah alaih sholullah alaih sholullah alaih sholullah alaih sholullah alaih kok pendek banget ya bebi ya kalau sependek apapun namanya juga sholat sholawat Bukan masalah pendeknya, masalahnya Sungguh-sungguh enggak Istiqomah atau Tidak, senang enggak Dengan sholawat, jadi baca sholawat Ini menyelamatkan gitu loh Menyelah, menyelamatkan Ya tinggal kita mau istiqomahkan atau tidak Setiap orang punya pengalaman sendiri Saya punya pengalaman turah-turah bapak banyak Tentang sholat, sholawat Insya Allah Saya akan tulis buku baru Ya tentang sholawat Insyaallah kapan nulisnya besok pagi Insyaallah nulisnya besok pagi selesainya kapan bit? insya Insyaallah besok malam tuh cita citakan begitu nulisnya besok pagi Insyaallah besok malam selesai kalau belum selesai ya lusa belum selesai ya setelah lu lusa pokoknya bulan maulid harus ter terbit rahasia sholawat judulnya rahasia kenapa? karena saya pengen nanti kalau saya is meninggal dunia tentunya setelah jenengan berangkat duluan Dulu. harapan saya kan saya panjang umur ya Dulu. jenengan panjang umur, saya panjang umur, panjang umur sepanjang-panjangnya itu atillah. tapi tetap jenengan berangkat Dulu. duluan, kenapa? murid yang baik itu yang berangkat duluan menyiapkan tempat untuk gurunya betul ya biasanya kalau seorang guru mau pergi keluar kota muridnya berangkat duluan carikan hotel siapkan pamit Napan. ditunggu di luar pintu tol Kenapa? biar gak bingung cari jalan jadi jenengan nanti setelah panjang umur tolong berangkat duluan sehingga kalau saya nanti pindah ke alam barzah gak bingung sudah jenengan tenggol jenengan udah tuh tunggu Bit, gak usah bingung sudah dipersiapkan tempatnya, kita udah booking. Masya Allah, ini kalau begitu baru murid yang baik. Siap berangkat duluan? Mikir, padahal ya, dulu ini dua umur loh ya. Panjang umur, begitu hatilah. Setelah satu tahun, misalnya begitu tetap jenengan berangkat duluan. Cita-cita saya panjang umur, cita-cita kan panjang umur, manhasuna. Mantala ya siapa yang panjang umurnya dan amalnya baik tetap nanti mati udah toh saya kasih tahu ini rahasia tolong jangan di share umurmu biro mati mati udah umurmu berapapun pasti mati nggak mungkin nggak mati betul nggak iya ayo mati mati wong yo mati saya ganteng ben... ganteng lo mati Welek, ayu welek pinter bodoh, melarat Sugih, semua pasti mati yang penting itu nanti kalau kita meninggal dunia husnul khotimah atau tidak insyaallah husnul khotimah setelah itu ada yang doakan tidak ada yang mikirkan kita atau tih? tidak tidak nah, kalau almarhum ayahnya berapa ini Ayahnya masuk kemini kan sudah wafat 9 tahun yang yang lalu, betul? Ya wafat 9 tahun yang lalu. Tapi punya anak yang baik, Insya Allah. Anaknya buat pengajian, anaknya pekti sama ibunya, anaknya inget sama orang tuanya, inget sama orang orang tuanya. Saya dihubungi, Bib, tolong Bib hadir ya Bib ya, Insya Allah kalau bisa kapan ngisi pengajian sebentar saja ngisi penga pengajian itu pas tahlilnya ayah saya ayah saya bapak kalau begini di alam barzah ya tenang dapat kiriman terus nah pertanyaannya nanti kalau saya is dead, jenengan is dead oh, no, iri nika, gitu. ada yang ngirimi tidak? ada yang ini tidak? ya insya Allah ada yang ini begitu ya tapi kita harus buat banyak persiapan makanya ada yang bangun masjid ya ada yang bangun pondok pesantren nah salah satunya saya pengen buat buku satu lagi dan buku-buku yang lain yang banyak ya nah, buku satu lagi ini segera insya Allah tentang sholawat nah kalau orang nanti baca buku sholawat saya saya dapat ganjarannya kan begi begitu, biar apa? biar jalan saya ke surga semakin mudah jalan saya ke surga semakin cepat jalan saya ke surga semakin dili dilipat sehingga nggak mengalami yang aneh-aneh siap banyak sholawat siap banyak sholawat Alhamdulillah amalkan itu uh, nanti Insya Allah urusan kita beres dengan sendirinya Jazakumullah jaza saya kasih sholawat pendek untuk diamalkan mau atau ga mau ini sholawat Insyaallah ceplong untuk kopul hajat syaratnya jenengan ikhlas mendoakan orang lain ketika baca salawat ini jenengan ikhlas mendoakan seluruh umat Nabi Muhammad SAW ini salawatnya Habib Ali Habsyi yang ada di maulid simtuduror di awal-awal ya rabbi sali, ya rabbi sali itu satu ini pegang amalkan ya rabbi sali ala muhammad waballighil kulla kulla matlab tirukan saya ya rabbi sali ala muhammad ya rabbi sali ala muhammad kulla Kula matlab. Kula matlab. artinya duhai Allah tolong engkau bersolawat pada Nabi Muhammad SAW dan kulla, sampaikanlah seluruh umat Nabi Muhammad SAW kepada apapun yang menjadi hajatnya kepada apapun yang menjadi keinginannya Padahal kalau kata Rasul SAW Siapa yang mendoakan saudaranya Tanpa sepengetahuannya Maka malaikat ngomong sama dia Kamu juga dapat yang sama Artinya ini solawat Walaupun pendek kalau dibaca niat Niat mintakan hajatnya umat Islam Hajat kita dengan sendirinya akan mudah terwujudkan Akan mudah terwujudkan Yuk kita baca 10 kali dengan niat agar hajat-hajat Yang diri Allah dari umat Rasulullah SAW Diwujudkan oleh Allah Ta'ala tanpa susah payah dan tanpa masalah. Amin, Allahumma amin.